kabar terbaru terupdate dan terhangat setukar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita keunggang pertama ada kabar spesial banget nih dari Indosiar, diakui ya, pribadi Indosiar, meribaskan kembali unggahan dari Rizky Pilar, sahabatnya yang sedang naik motor hadiah kado spesial dari si cantik Dede Lesti, yakni motor idaman dari Abang apabila apa sahabatnya. Ada kalimat cancel yang dituliskan oleh Nining Indosiar, tertuliskan "kiut banget Dede Lesti kejora beliin motor mewah buat kakak Rizky Pilar". Di hari ulang tahunnya, kira-kira kado apa ya buat Lesti dari Bilar nanti? Wow, pastinya bakalan luar biasa mewah persahabat ya kado yang akan diberikan oleh Bilar Tetapi Bilar masih bingung persahabat ya Kado seperti apakah yang tentunya cocok untuk oleh Lesti di ulang tahunnya nanti? Mudah-mudahan saja ada kejutan yang paling bahagia kita dapatkan Tentunya kita doakan saja yang terbaik untuk idola kesayangan kita banyak sekali respon yang sangat positif dan komentar dari para fans Salah satunya dari akun LM SkorBilar mengatakan ultahnya Dedek buatin konser lagi dong, tag Mama Et Harsimi Ahmad siapa tahu Mama Hati tergerak Tuh, Sobat ya Ada usulan dari fans Tentunya dibuat konser Katanya di Indosinar Doakan saja mudah-mudahan Kondisi cepat pulih Dan mudah-mudahan saja kita mendapatkan Kejutan yang sangat bahagia Dari idola kesayangan kita Berikutnya persahabat Kita lihat juga sebuah unggahan spesial Dari Bang Ariel Wah tentunya foto Bang Ariel Luar biasa seperti model Dan kita lihat juga dalam caption Yang dituliskan Wes Koyo Model Majalah tumbuhan durung Wow Memang luar biasa banget persahabat Tentunya Bang Ariel selalu setia Menjaga Riski bilang, maupun Lesti Kejora, kita makin bangga. Kita makin bahagia mengidolakan Leslar bahwa banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang baik yang selalu mensupport. Berikutnya, kita lihat juga sahabat, ya ada unggahan spesial dari Bu Firni yang mana tentunya unggahan editan Jadi, Lesti akhirnya bisa. Naik motor bersama Rizki Bilar Ini soal ini banget persahabat ya Kita lakukan selanjutnya Ada unggahan terbaru juga Dari Les Lalo persahabat ya Editan yang tentunya cute-cute banget nih Dari Lesi Dibilar persahabat ya Akhirnya Dedek Lesti mau juga foto berdua bareng Rizki Bilar nih luar biasa persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan Akhirnya Dedek mau juga foto berdua Tuh persahabat ya Makin cute, makin menggemaskan aja nih. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Dedek Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Berikutnya, kita lihat juga para sahabat, ada unggahan terbaru. Tentunya, kita lihat para sahabat ya, Wow, luar biasa! Ini unggahan repost dari unggahnya Bang Ariel yang diunggah oleh Resolpatik. Yang mana, postingan tersebut ada Iqbal nih, yakni Rizky Bila dan Haris Wirsa. tentunya. Di lokasi syuting, mudah-mudahan dilancarkan selalu dan disukseskan hari ini. sahabat ya, kita hanya bisa mendoakan buat idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Bersama mudah-mudahan ada kabar baik, ada kabar bahagia dari idola kesayangan kita. tetap tangan channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.